Wahai putraku, bila kalian sakit maka Allah yang menyembuhkan, wahai putraku. Rumah sakit, dokter, atau obat adalah sarana penyembuh, wahai putraku. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Wallahu <tik> Ila ha hasbunallah cukup Allah wahai Rabb hasbunallah cukup Allah bagi kami yang lain itu tidak penting wahai Dua. yang lain hanyalah sarana dari Allah wahai Dua. yang lain Hanyalah makhluk, sama-sama makhluk, wahai putra. Ketika aku sakit, Allah yang bisa menyembuhkan. Hanya Allah, wahai putra. Kesembuhan itu datangnya dari Allah, wahai putra. Bukan dari selain Allah. Selain Allah itu, tidak ada yang bisa menyembuhkan, wahai putra. Rumah sakit, dokter, obat, itu hanya sarana penyembuh, wahai putraku. Ketika aku lemah, Allah yang menguatkan. Ketika aku hina, Allah yang memuliakan. Ketika aku miskin, Allah yang mengkayakan. Ketika aku bodoh, Allah yang memandaikan, wahai putraku. Ketika aku lupa, Allah yang mengingatkan. Ketika aku terlena, Allah yang menyadarkan. Ketika aku pingsan, Allah yang menyembuhkan. Ketika aku gila dunia, Allah yang menyembuhkan, wahai putra Pikirkan, berharap itu hanya pada Allah, wahai puteraku. Berharap pada manusia, itu banyak kecewanya wahai putra Pikirkan Manusia itu lemah Wahai putra Mengurus diri sendiri saja tidak mampu Mana sempat mengurus orang lain wahai putra Kalau ada yang membantu Kalau ada yang membantumu Itu Allah yang menggerakkan hatinya wahai putra itu Allah yang menguatkan amalnya, kebaikan Allah disalurkan lewat tangan-tangan manusia, wahai manusia. Manusia itu tidak mendatangkan manfaat tanpa izin Allah, wahai itu. manusia itu tidak mendatangkan bahaya tanpa izin Allah, wahai itu. Pikirkan, walau berjuta jin dan manusia ingin membantumu. Tanpa izin Allah, maka tidak akan terbantu, wahai putra. Walau berjuta jin dan manusia ingin melukai tanpa izin Allah, maka tidak akan terluka, wahai putra. Pikirkan, wahai putra, ayo bermimpi, ayo mimpi. Jangan ada kata lelah dalam bermimpi, wahai putraku. Iya sih hidupmu, dengan sejuta mimpi, gapai bintang-bintang di langit, wahai putraku. Setelah tercapai satu, gapailah bintang yang lain, wahai putraku. Hidup tanpa mimpi, tanpa cita-cita, akan terasa hampa, wahai putraku. Pikirkan, hidup tanpa mimpi, akan tertinggal di belakang Wahai Putra Hidup tanpa mimpi Selamanya akan jadi orang pinggiran Wahai Putra Hidup ini Hidup itu perjuangan panjang Mimpi bersambung Wahai Putra Pikirkan Wahai Putra Bermimpilah dan berjuanglah Mimpi tanpa perjuangan Selamanya akan ...menjadi mimpi wahai putra. Mimpi besar butuh pengorbanan yang besar. Tanpa tirakat, riyadhuh, prihatin... ...akan kandas di jalan wahai putra. Pikirkan. Baik, terima kasih untuk semuanya pemirsa... ...sahabat Youtube yang nonton konten ini. Saya ucapan beribu-ribu terima kasih. Salam, hormat, salam silaturahmi...